Surat An-Nisa Surat keempat ayat 48 A'udzubillahimina syaitanirrojim Innallaha la yaghfiru ayyushroka bihi wa yaghfiru maduna thalika liman yasha' wa mayyushrik billahi faqadiftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Inna Allah la yakfiru ayyushrakabihi wa yakfiru yasha' sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukannya dengan siapapun atau dengan apapun orang-orang yang menjadikan siapa atau apa sebagai tandingan bagi Allah maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Allah hanya akan mengampuni dosa hambanya selain syirik Bagi yang Allah kehendaki Yang Allah kehendaki diampuni dosanya selain syirik Tentu hamba-hambanya yang bertobat dengan taubatan nasuhah Itu akan diampuni dosanya Namun demikian Hal ini bukan lantas berarti untuk terus berbuat syirik bukan pola pikir yang benar yang sehat bagi yang masih terlibat perbuatan syirik segera berhenti total kemudian mohon ampun kepada Allah setiap saat tutup perbuatan buruknya itu dengan berbuat Beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin, ada harapan kelak di hadapan Allah. Timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Dengan catatan, berhenti total, mohon ampun kepada Allah, kemudian. Iringi perbuatan buruk yang dulu pernah dilakukan Dengan amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin Terkadang kita pun tanpa hati-hati Tanpa disadari Mungkin juga Berulang kali atau pernah berbuat syirik karena sirik itu kalau dalam Al-Quran tidak hanya menyembah berhala-berhala Patung-patung, pohon, matahari, dan lain sebagainya Itu sirik akbar, syirik yang besar Namun di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan Orang yang berlaku sirik itu Dia sirik secara nyata Menyembah selain Allah, itu yang pertama. Yang kedua, berlaku syirik dalam bahasa Al-Quran disebut andad, yang sudah berulang kali kita jelaskan. Dia tetap menyembah Allah, namun menjadikan segala sesuatu sebagai tandingan bagi Allah tanpa dia sadari. Dalam hal ini, Ibnu Abbas. Memberikan Pemahaman beliau Terkait dengan andad, Memberikan definisi tentang Andat Ibnu Abbas Beliau mengatakan Bahwa Andat itu Akhfa Min Dabi bin Namal Ala Sofati Sauda Fi Dulumadillail Yang namanya andad Menyekutukan Allah dengan sesuatu Ini perbuatan yang sangat-sangat samar Seringkali pelakunya tidak sadar Saking samarnya Dikatakan oleh Ibnu Abbas Dia lebih samar daripada seekor semut Yang merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita semut ini tentu tidak akan terlihat oleh kasat mata namun andat lebih samar daripada itu la seperti seseorang mengatakan jika bukan karena aku niscaya Tempat kita semalam Disatroni oleh maling Sehingga dia menjadikan dirinya Tandingan bagi Allah Seolah-olah Pencuri tidak masuk Pada malam itu Karena yang menjaga dia Dia melupakan Allah Sama Kita seringkali tidak sadar kalau bukan karena aku, niscaya pekerjaan ini akan terbengkalai. Kalau bukan karena aku, niscaya perusahaan ini tidak maju. Kalau bukan karena kepandaianku, niscaya hutang-hutang ini tidak akan terselesaikan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Samar sekali ini Maka kita hati-hati Di samping itu ada bentuk kesyirikan yang berikutnya Yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu arbab Arbab itu bukan berarti orang tidak menyembah Allah mereka tetap menyembah Allah Tetapi selain menyembah Allah Juga menyembah orang-orang yang dianggap alim di tengah-tengah mereka Ini keadaan Yahudi dan Nasrani Ittakhothu ahbarohum waruhbanohum arbabam mintunillah dalam Quran surat At-Taubah ayat 31 itu mereka menjadikan orang-orang alim mereka yaitu Yahudi dan pendeta-pendeta mereka yaitu Nasrani arba bambindunillah Tuhan-Tuhan selain Allah kalau kita tarik ayat ini kepada kita Kita tetap menyembah Allah Namun hati-hati Jika sampai kita menjadikan Orang-orang alim Di tengah-tengah kita Sebagai Tuhan Maka kita telah berlaku arbab Dulu Ude bin Hatim Ketika masuk Islam Datang kepada Nabi dan Nabi membacakan ayat ini. Ubay bin Hatim berkata, bertanya, "Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum." Mereka itu tidak menyembah orang-orang alimnya. Dijawab oleh Nabi, "Bala. Mereka itu menyembah orang-orang alim mereka. Tandanya apa?" haramu halal wa haram fadalika ibadatuhum iyahum. Kalau orang alim mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan orang-orang awamnya lantas mengikuti dengan membabi buta Kata Nabi ibadatuhum Inilah bentuk penyembahan mereka terhadap orang-orang alim Karena agama ini dari Allah Allah punya aturannya Untuk menjelaskan aturan-aturan agama Allah ini Allah turunkan kitab suci Allah utus Rasulnya Maka jika yang disampaikan oleh seseorang itu Sesuai dengan Quran dan sunnah dalam konteks kita Itu yang kita ikuti Sekalipun dia tidak pakai kuplo, songkok, tidak pakai baju koko, tidak pakai gamis, tidak pakai surban Namun Sekalipun yang menyampaikan secara tata lahir Mengenakan simbol-simbol seorang muslim Jika yang disampaikan Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Jangan diikuti Kalau kita mengikuti secara membabi buta Nanti jika ada orang yang menyampaikan ayat dan Sunnah Akan ditolak Karena tidak sesuai dengan Pemahaman Yang dia terima Dari orang-orang alimnya Sehingga muncul sentimen Golongan Muncul asobiyah Fanatisme Golongan Sehingga bukan Quran dan Sunnah Lagi yang menjadi pedoman Namun Perkataan Perkataan orang-orang Yang dianggap alim Makanya, dalam menjalankan Islam ini, kita diberi nasihat, "Ung ilama kola, walaupun ilaman Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kemudian, bentuk kesyirikan berikutnya disebutkan oleh Al-Quran saat kita mengikuti, At atau wahid, atau toghut. Coba dibaca ayatnya. Al-Baqarah 256 Surat Al-Baqarah Surat ke 256 La ikhraha Fiddin Qattabayanar Rushdu minal ghayy فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَوْغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَاتِ الْوُسْقَ لَنْ فِي صَوْمَا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tawgut dan beriman kepada Allah maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui apa itu Toghut yang menjadi pertanyaan kan ini ada notnya tidak Toghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala nah. Umar menjelaskan At-toghutu syaitan adalah syaitan Maka orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Jangan mengikuti bujuk rayu syaitan Karena jika dia mengikuti bujuk rayu syaitan Dia akan tersesat dari jalan Allah Dia akan berbuat kemaksiatan Baik dengan lesannya, maupun dengan tangannya, maupun dengan pola pikirnya, dengan pemikirannya, dengan perbuatannya, dan lain sebagainya. siapa orangnya, jika mengikuti pucuk rayu setan. Maka orang yang pandai, dia akan punya pemikiran yang menyimpang tidak lagi lurus sesuai petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah maka harus dijauhi sedangkan Imam Malik menjelaskan Tauhut itu ma'ubidah min segala sesuatu yang disembah selain Allah siapapun itu dan apapun itu Ibnul Al-Qayyim al, al Jauzi memberikan definisinya tentang Toghut dengan mengatakan Kullu ma tajawazabihil abdu haddahu min ma'budin au madbuin au muta'in Kullu ma tajawazabihil abdu haddahu segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui batasan-batasannya Baik dalam sesembahan Min ma'budin Au matbu'in dalam mengikuti seseorang Au dalam mentaati seseorang Ketaatan atau mengikuti seseorang Harus dilihat Apa yang disampaikannya Jangan membabi buta. Nah ini Beberapa bentuk kemusyrikan Yang disebutkan di dalam Al-Quran Dan kalau kita tidak hati-hati Terkadang mengerjakan kesyirikan ini Tanpa sadar Karena sombong dengan pangkatnya Dengan kekuasaannya Karena sombong dengan harta kekayaannya Sombong dengan ilmunya tanpa sadar mengatakan Aku so, pos, Ini kok bisa jalan baik Siapa pemimpinnya? Aku Siapa orang terkaya Di kampung kita? Hmm, siapa lagi? Maksudnya tidak nih, Sudah ini Menjadikan dirinya sebagai tandingan Bagi Allah Nah baik dalam muamalah Maupun dalam ibadah Kalau itu mengandung kesyirikan Maka itu dilaknat oleh Allah